Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Rajab ada beberapa bacaan yang dibaca harian sesuai dengan tanggal, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Adapun yang dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah Subhanallah, Qayyum. dan yang dibaca dari tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah Subhanallah Samad. Sedangkan yang dibaca dari tanggal 21 sampai tanggal 30 adalah Subhanallah Rauf. Tiga bacaan tersebut dibaca masing-masing sebanyak seratus kali. والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته